pola uh, prioritization kan kita bandingin produk apa impact sama effortnya. Bagaimana menghasilkan impact segede mungkin, effortnya serendah mungkin. Nah itu nyambung sama rezeki. Ekuitasnya kan uh, impact dibagi effort, semakin besar effortnya, semakin gede impactnya, semakin bagus. Nah dengan being lazy itu kita ngurangin yang pembagiin tadi, effortnya dikurangin, tapi impactnya tetap sama. Uh, Contohnya apa? Contohnya ya.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 Narasumber kita yang satu ini menghabiskan sebagian edukasinya di Singapura yaitu di NTU dan juga NUS dan kemudian sempat bekerja di Singapura juga dan kemudian pulang ke Indonesia dan bergabung ke salah satu startup sebagai CTO dan akhirnya sekarang bergabung ke startup lagi yang lebih gede Ruang Guru sebagai Head of Engineering. Mari kita langsung saja ngobrol dengan Pak Levi Fikri Aulia atau biasanya dipanggil Levi. Halo Levi. Halo, gimana sekarang di Ruang Guru masih WFH? Masih udah satu tahun ya? Udah satu tahun. <laughs> nah, uh, kita akan mulai bercerita tentang gimana awalnya Levi tertarik dan belajar ngoding. Ceritanya unik sih, nggak enggak sengaja ya waktu itu. Waktu SD sih, waktu SD ibu saya ikut khusus Microsoft Office ya, buat sama Excel gitu kan. Terus iseng iseng cobain soal Excelnya gitu. Nah, mulai sebelum mulai belajar pemula mungkin yang simpel-simpel ya kayak if fill up nah dari situ rasa oh sesuatu juga nih komputer waktu itu bikin apa ya oh bikin ini bikin aplikasi buat belanjaan jadi kan belanja itu kan ada barcode-nya kan terus ada ada item codenya lah terus ada harganya berapa nah tiap bulan ada belanjaan gitu saya masukin ke Excel jadi itu di, di bulan berikutnya kalau mau tahu harganya atau nama itemnya cukup isi barcode-nya oh, cukup isi codenya lah nah itu kan fill simple simpel ya dari situ mulai tertarik pakai Microsoft Access. Kan kurang kurang puas, kurang puas ya. Pakai Excel, oh, nggak bisa bikin form nih. Kalau bikin form gimana? Saya sari buku, adanya Access. Nah itu waktu itu bikin kamus. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Cuma karena nggak ada background programming formal ya. Jadi waktu itu ada konyolnya. Ya. Uh, kan bisa looping ya. Kayak A sampai Z itu bisa looping gitu. Cuma karena nggak tahu jadi bikin if-else 25 kali gitu. Dalam capital letter. <susuk> Masih kurang puas juga pakai Microsoft Access. Coba pakai Visual Basic for Applications, mulai bikin di Excel, bikin form-form gitu, mulai belajar VB. Habis itu, tapi emang agak tricky waktu itu kan nggak punya internet ya. Kayak sekarang kan gampang googling. Waktu itu nyari dokumentasi juga susah. Kayak MSDN, itu kan ada bukunya kan sebenarnya, dictionary-nya. Nah saya nggak punya, jari internet juga nggak bisa. Jadi kalau mau cari tahu sesuatu, ya agak susah ya dari buku dan di buku itu juga cuma snippet snippet khusus akhirnya beli buku di toko buku waktu itu mungkin anak SMP ya jadi memang suka yang iseng iseng mulai coba coba bikin kiral bikin virus gitu nah itu ada bukunya buku kiral bikin virus coba coba pakai visual basic sih cuma cuma seneng virusnya itu ya paling cuma si bisa ngelakuin mouse gitu ya. bentuk loop l gitu kerja sendiri Wah, waktu itu seneng banget akhirnya makin minat waktu SMA ikut OSN OSN komputer pakai pas pascal ya terus mulai belajar lebih dalam soal algoritma alhamdulillah dapat perunggu, kemudian ya setelah itu mulai mantap sih kayaknya sebelumnya komputer science buat uh, kedepannya, jadi uh, ya mulai kuliah ke NTU, kebetulan di Singapura tesnya lebih spesifik ya, jadi kalau untuk komputer science cuma butuh matematika, fisika sama bahasa Inggris, jadi enggak enggak perlu kayak biologi, kimia itu nggak susah ya. Akhirnya masuk sana, uh, waktu itu suka pakai uh, sisap, .net, siap .sp.net atau .net gitu ya, uh, sampai tahun ketiga mulai dikenalin teman diajakin part-time, pakai Ruby on Rails. Jadi, nggak coba-coba bikin sistem gudang waktu itu. Dan kerasa, oh, kayaknya simpel banget ya, beautiful banget gitu. Ternyata bisa cepet banget bikin sesuatu. Akhirnya, ya waktu itu, waktu sebelum kenal Ruby, Ruby on Rails tuh saya orang Microsoft banget gitu ya. Jadi, ya kalau bukan produknya, bukan produknya Microsoft, kayaknya nggak keren gitu. Tapi, setelah kenal Ruby on Rails, mulai eksplor banyak hal, Python, JavaScript, nyobain Django, Inglow JS Ya, lama-lama mulai, mulai banyak uh, bahasa pemrograman yang disukai gitu ya mungkin kalau lebih itu jadi dari ketidaksengajaan sampai-sampai benar-benar serius. nah ini menarik sekali ceritanya jadi awalnya mulai dari office sederhana terus nggak puas cari buku ketemu buku kiloger virus dan lain-lain itu pakai visual basic kan ya tadi ya iya, visual basic. Oke visual basic terus uh, tertarik lagi akhirnya uh, masuk ke apa SMA tadi ya uh, baru ke Pascal, jadi yang visual dulu, habis itu ke Pascal itu sempat ada mengalami, itu nggak sih, problem gitu Karena sebelumnya kan visual kan kayak IDE kan drag and drop gitu ya Habis itu Pascal kan kayak balik lagi ke masa sebelum drag and drop itu kan Begitu hmm. juga pas kuliah kan, pas kuliah kan udah udah nyaman dengan .NET dan segala environment yang dimanjakan gitu kan Terus habis itu ketemu Ruby on Rails yang harus terminal gitu kan pakai editor yang biasa, bukan IDE dan lain-lain Mungkin bisa diceritakan juga. Uh, iya, sempet kalsius shock ya waktu itu. VB.R kan seru ya bikin VB ya, kalau Eh uh, Bikin aplikasi yang visual kelihatan gitu. Pascal kayak masih dos gitu kan. Terus juga gunanya apa ya belajar kompetitif full gaming, kayaknya enggak gitu useful. Makanya waktu itu emang Kayak ya agak setengah-setengah gitu ya belajarnya. Cuma emang emang uh, akhirnya seru juga sih Karena bisa ya kayak belajar reklusif itu Seru banget Dynamic World Gaming Ya akhirnya suka juga Walaupun sialah bahasa agak kurang sulit Kayak kenapa kayak pascal gitu Karena sebelumnya udah lebih enak gitu ya hmm, Kalau kasusnya Ruby itu juga bakal serok ya karena uh, Visual Studio itu kan one of the best IDE gitu. Ruby IDE-nya apa gitu kan. Hmm. Atau komputer nggak ada gitu. Eh, iya. Tapi lama-lama suka eh. dan sekarang pun one of the time ada di ada di film juga sih. <laughs> hmm malah malah ke editor lagi balik lagi ya. Hmm -mm. Ke tradisional lagi ya. suka yang simpel. Mungkin mungkin ini kali ya. Eh uh, apa namanya kalau dulu awal-awal baru belajar kan kita harus Mempelajari API dan metode-metodenya kan? hmm. Begitu udah hafal mungkin editornya udah gak terlalu perlu lagi kali ya Apa uh, IDE-nya gitu ya Iya, yeah. secara bahasa juga akan simpel ya <tuh> Hmm, Secara bahasa lebih simpel hmm. oh. Mungkin bisa dilanjut ceritanya Habis kuliah, bachelor degree Terus uh, ambil master juga Kemudian setelah lulus, ngapain? Eh, uh, ya, nya kerja ya. Belum waktu itu, belum booming startup. Kalaupun ada, masih ya, masih kecil-kecil ya. Walaupun sekarang udah jadi unicorn startup, itu waktu itu di IBM. Kenapa IBM memang karena cari yang gede gitu? Nomornya. Timnya IBM waktu itu, IBM itu kan kayak company gede tapi di dalamnya banyak startup-startup kecil gitu. Waktu itu megang ATM. Mungkin banyak-banyak nggak banyak tahu, ATM itu OS-nya itu Windows sebenarnya. Kalau lagi nggak kelihatan tuh ada Windows-nya. Heeh. Mm -mm, blue screen gitu ya. <laughs> hmm, coding juga pakai Java, lumayan megang hardware juga. Jadi, literally pernah buka ATM, ambil uang dari dalam, terus tahu bagaimana ngeluarin uang gitu ya. Masukkan pad Uh, lemain solo tiga tahun di situ tapi karena itu kan stand alone ya pengen nyoba sesuatu yang lebih gede dan kebetulan lagi ada lowongan waktu itu di Indonesia di job.com uh, dia jadikan balik Indonesia dan kebetulan juga anak pertama mau lahiran jadi kayak ya udah deh sekalian balik ke Indonesia gitu akhirnya join kakek juga karena membernya cuma dua orang <laughs> saya sama satu lagi uh, dan itu cuma backend oh developer-nya cuma dua pada saat itu ya pada saat join cuma dua cuma satu ya satu ya Sa satu sama Levi jadi uh, dua gitu ya itu pakai Ruby on Rails hmm. jadi, okay. dan memang udah ada code base-nya sebelumnya lumayan bagus jadi bisa belajar juga dari situ dan menarik karena startup kecil banyak banget yang bisa dieksplor gitu ya mulai dari backend waktu itu Ruby on Rails terus kemudian uh, React waktu itu juga nyoba nyobain -nyuba itu sebelum sebelum cool Reactnya belum belum tahu belum banyak yang tahu pakai React kita nyobain Agak, agak capek juga ya, soalnya belajarnya susah waktu itu ya. Belajar javascript, ES6 aja juga masih bingung. Webpack sama, dulu bukan cuma webpack ya, masih ada yang lain. Ada gulp dan lain-lain tuh harus manual semuanya ya? Uh, gulp, ya masih nyari-nyari, belum tahu yang jelas yang benar apa. Terus, tapi akhirnya bisa, bisa export juga ke backend, kubernetes, uh, AWS, gcp itu bisa otak-atik. di disitu, jadi selama 4 tahun di Jack, Uh, bisa explore banyak hal, bisa belajar banyak lah di situ end to end, sampai ke product, sampai tim data juga setelah 4 tahun, jadi saya motivasi kerja itu biasanya buat belajar alasan uh, balik ke Indonesia juga sebenarnya, pingin belajar, anggap aja kayak S2 tambahan gitu ya gimana mau mulai startup, begitu pula ketika sudah 4 tahun di job, kayaknya pingin belajar lagi gitu mana ya tempat belajar yang paling cocok, uh, nyoba-nyoba-nyoba ada beberapa yang dapat waktu itu cuma melihat dari tim size nya dari opportunity untuk belajar sama explore itu kelihatannya di ruang guru paling enak gitu sekarang di ruang guru uh, head of head of engineering ya menarik karena karena emang tim size nya belum besar ya terus projeknya banyak uh, dan bisa belajar end to end di sini walaupun walaupun saya hari ini nggak coding ya tapi masih bisa diskusi teknikal bisa dari mobile front end back end sampai ke infra tinggal tinggal colok aja siapa yang mau dicek mau nanti bisa belajar Berarti sehari-hari udah porsi ngodingnya sedikit kali ya atau tidak coding sama sekali sekarang? Enggak coding kalau dengan apa ya? Enggak coding ya. Berarti manage people aja atau gimana? Ada dua 3 3 role utama gitu ya kayak pertama project management, terus product management sama semi kayak architect juga jadi diskusi technical tapi high level. Lead code masih code review Ngedivide itu, atau kalau diskusi ya, masih lihat Kalau coding sih. Coding personal ya, kayak di luar kan? biasanya pagi-pagi lagi suka apa, kan? suka juga kompetitif, kalau Gaming lanjutan dari ketika SMA dulu, setelah aja bisa bikin otak panas gitu ya. Uh, itu pagi-pagi biasanya masih coding pas, dan supaya nggak nggak kaku juga ya. Kan mungkin sebagai manager, udah lama nggak coding, nanti kagok juga. Uh, biar nggak rasti gitu hmm, ya biar nggak rasti, belajar rasti. Oke, menarik ya. Nah, uh, sampai saat ini yang sudah berkarir cukup lama gitu ya sebagai seorang levi, ada momen yang atau kontribusi yang membanggakan nggak sebagai engineer? Hmm, paling bangga sih ketika bisa ngebeli people ya, terutama di company sebelumnya kan juga apa ya kita kita lebih banyak nge-trend people peoplenya kan, bukan bukan kayak unicorn yang bisa hire. Oh seniors, dari manapun gitu. Jadi memang kita belajar bersama dulu mindset-nya. Saya juga masih belajar. Terus sama-sama belajar, terus pastinya kan ada, ada yang lulus juga ya. Nah, ketika lulus dan mereka bisa masuk ke company yang bagus gitu, rasanya senang sih. Mm -hmm. Dan lumayan banyak yang masuk ke unicorn. Kalau nggak, majority ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit lagi, di hijab itu dari dua orang berdua gitu, Terus begitu Levy pindah itu jadi uh, udah berapa besar ininya tim engineeringnya? Uh, kalau nggak sampai kalau nggak salah sampai belasan ya. Mm -hmm. Engineering sama data sama produk. Waktu itu ada strategi khusus nggak? Gimana cara kompetisi dengan unicorn unicorn untuk mengambil talenta talenta yang bagus? Kita ngejual learning ya sama ya learning utama terus juga soal interviewnya sengaja dibikin susah terutama buat intern jadi agak agak anomali gitu. Karena sebenarnya, ini bahkan lebih susah daripada unicorn buat masuk. Sebenarnya pengen cari yang best talent, dan mereka yang memang inisiatif pengen belajar. Jadi yang kita tawarkan memang soalnya susah, tapi ketika join di sini, nanti kerjaannya juga nggak, bukan yang kayak simple-simple. Walaupun untuk level intensif ya. Jadi memang kayak intern saat itu, memang bikin sistem yang cukup kompleks ya. Dan ada mungkin satu yang dia belum, ada pengalaman DevOps sama sekali, terus dikasih project buat bikin Kubernetes uh, Optimization. Itu jadi tuh, 2 minggu, 3 minggu. Dari belajar sampai implementasi. Karena memang harinya bagus, uh, seleksinya ketat, dan orang-orangnya bagus-bagus. Uh, biasanya akan datang sendiri sih, akan tertarik. Oh, ternyata cool di sana, gitu. Ternyata bisa belajar, belajar banyak hal. Uh, mungkin di situ Mm -hmm. tehtok mungkin ya ag agak dulu cukup sering isi beberapa tech talk, Dan dari situ juga kenal beberapa waktu Jadi memang ada strategi khusus yang membuat gimana caranya supaya lolosnya itu sulit gitu ya? <laughs> iya soalnya agak susah sih. Oke okay. lucu juga ya ininya ya strateginya ya uh, di luar apa out of the box <laughs> gitu. ya <laughs> Biasanya supaya banyak apa supaya banyak poolnya tapi ini poolnya diperkecil tapi milihnya jadi lebih mudah ya. Uh, yang yang lolos-lolos itu jadi bisa dibilang udah hampir bisa di hire semua gitu ya. Kalau ada yang lolos oh, gitu uh, ya. Lebih suka dikit timnya, tapi bagus-bagus. Oke. Oh, okay. Jadi, quality over quantity ya. Kalau sebaliknya ada nggak uh, sesuatu yang memalukan, yang pernah dilakukan sebagai, mungkin dulu di awal-awal sebagai engineer, waktu awal-awal uh, apa memulai karir, atau pas kuliah, atau gimana? Apa ya, memalukan, mungkin pas masa-masa SMA ya. Dulu kan memang suka Microsoft produk ya, dan uh, mungkin pelajaran juga buat Buat semuanya, buat saya juga ya, mindsetnya sempit gitu. Tahunya ini paling bagus. Itu ada bikin forum, kita teman ada bikin forum, debat soal, bahasa berasal keamanan, terus dia ya, tau aja gitu, bilang VB bagus, terus si pas jelek, Python jelek gitu kan. Padahal gak tau sama sekali, dan karena online, sampai sekarang masih bisa dilihat gitu, kalau di <tuh, tuh, tuh>, search. <tuh>, kita membenci sesuatu yang tidak kita tahu gitu ya. Bro. Nah, kalau mentor, punya mentor gak sih di awal-awal karir sebagian eh uh, Waktu SMA ada ya. Waktu itu kan ikut uh, OSN, komputer ya. o komputer. Itu dari sekolah juga mencarikan mentor, dosen. Waktu itu uh, senang karena diajarin yang aneh-aneh ya. Kayak bikin kalkulator gitu, pakai stack, pakai queue. Terus bikin rekursif backtracking -back itu Senang banget waktu itu. Ya, tanggung buli banget sama mentor tersebut. Selama kerja sekarang sih, menurut saya semuanya mentor sih. Uh, mungkin cerita saya tadi kan, ya motivasinya belajar gitu kan. Jadi, kalau ingin tahu sesuatu ya biasanya diskusi aja sama... Engineer-engineer di tim minta tolong diajarin, minta tolong diskusi. Ya mereka mentor saya. Walaupun bukan bukan secara formal mentor ya, tapi secara de facto teman-teman saya itu mentor. Jadi mentor itu nggak nggak spesifik satu orang yang dedicated untuk uh, nemenin kita belajar gitu ya. Tapi siapa aja bisa jadi mentor. Baik yang umurnya lebih muda, yang lebih senior atau apa? Cara role mungkin uh, lebih junior gitu ya. Iya. Yeah. Semuanya bisa hmm. ya. Kalau sosok engineer yang didolakan <laughs> mungkin. Ada gak? Eh, gak gitu. galau sih? Enggak ada ya. Sini sini kosong. Kalau apa kan Levi sempat jadi apa? fansnya Microsoft gitu sama apa? Bill Gates enggak? Enggak idola. Dulu suka sama yang bikin TikTok ya? namanya yang bikin TypeScript Oh, yang bikin c Script. Dulu suka bikin Tiks Script. Sekarang yang yang bikin TypeScript sama gak yang bikin Tiks Script. yang bikin Tiks bikin TypeScript sama ya yang bikin typescript ya. Oh, yang secara bahasa memang keren waktu itu sampai sekarang sih masih masih keren kan sebenarnya ya. Under health sport masih bahasanya juga masih oke. Okay. <laughs> Dan mulai relevan lagi ya gara-gara ada apa core ya, ASP core ya kalau nggak salah. Dotnet core, dotnet core ya. ASP.NET core ya. Oh ya sebelumnya dia bikin Pascal sama Delphi. Hmm, lumayan nyambung ya. Ya lumayan nyambung sih sama kalian saya. Tadi kan udah sempat cerita tentang apa rolnya saat ini di ruang guru. Mungkin uh, bisa diceritakan juga persamaan atau perbedaan role CTO pada saat di Jab dengan role Head of Engineering. Itu apakah jalurnya sama atau jalurnya beda atau uh, apa role pekerjaannya itu sama atau beda atau gitu. Kalau dibandingin sekarang sih kurang lebih sama ya. Kayak jadi mini mini CTO walaupun role nggak enggak enggak segitu, itu. tapi secara scope kerjaan sama, mungkin minus minus produk sama data ya. Dulu kan ada produk sama data. Kalau hiring masih sama, hiring juga. Growing people juga sama. Mungkin bahkan lebih challenging di sekarang ya, karena tim member-nya udah seratus lebih. kan proyeknya juga jauh lebih banyak. Gitu. Domain knowledge-nya juga banyak banget. Kalau dulu kan memang produk-nya satu, terus timnya juga uh, belasan. produk juga nggak terlalu, nggak secepat di sini dulu -nya. Ya kurang lebih sama sebenarnya plus minus. Okay. Jadi kurang lebih sebenarnya sama, cuman beda titlenya dan mungkin beda ukuran organisasinya ya. Yeah. Karena yang satu kan masih belum terlalu besar, yang ini udah cukup besar. Levelnya jadi berubah, walaupun role-nya kurang lebih sama masih. Kurang ya. lebih sama. Hmm. Nah, kalau di luar teknologi coding dan lain-lain, punya hobi apa? Hobi ganti-ganti ya. Biasanya suka baca, tapi sekarang karena lagi heboh kemarin. Uh, catur deh, jadi lebih suka, lagi suka catur sekarang Oh, lagi suka catur <laughs> Oke, okay. jadi main catur online juga? Iya, yeah, chess.com Lagi nge-hype ya, catur ya? Uh, lumayan lagi juga ternyata <laughs> Lumayan lagi ya? Lumayan ada identifikasi, ranking gitu Oh, baru tau nih ya, Boleh lah dicoba sekali, menarik menarik. Uh, berikutnya adalah uh, Saya pengen nanya yang berhubungan dengan Definisi di-activate uh, di waktu itu Yang bilang kalau developer itu harus Lazy, kalau bahasa Indonesia-nya lazy itu apa ya? Malas ya, enggak agak kurang relevan ya kalau malas ya, apa ya? Mungkin bisa dijelaskan kenapa developer itu harus malas gitu atau harus lazy lah ya, jangan bilang malas ya. Kayaknya negatif konotasinya kalau malas. <laughs> Ini kayaknya saya dapat dari suatu tempat juga ya, being lazy gitu. Uh, prioritization kan kita bandingin produk apa impact sama effortnya. Bagaimana menghasilkan impact sendiri mungkin, effortnya serendah mungkin. Nah itu nyambang sama lazy, equation-nya kan uh, impact dibagi effort, semakin kecil effort-nya, semakin gede impactnya semakin bagus Nah dengan being lazy itu kita ngurangin yang pembagi tadi, effort-nya dikurangin, tapi impact-nya tetap sama uh, Contohnya apa? Contohnya ya kalau memang itu misalnya ada sebuah project ya, kalau itu emang bisa dikerjakan pakai Microsoft Excel, kenapa harus bikin UI gitu kan opsinya bisa jadi kita bikin form, habis itu bikin frontendnya pakai React macam-macam, backendnya GoLang atau apa di deploy. tapi kalau itu bisa dijawab dengan Excel aja dan iterasinya bisa jauh lebih cepat, ya kenapa enggak gitu. in fact sekarang juga untuk project management walaupun bisa aja di Code ya, bikin SQL yang macam-macam, tapi sekarang banyak kan di Excel sih, bikin formula gitu terus bikin makro pakai app script ya di Google Sheet itu bisa bikin banyak automation bisa masuk ke Slack juga udah produktif sih dengan effort yang sangat rendah. Mm -mm. Poinnya itu sih Rezi itu mengurangin effort dan memperbanyak impact kalau bisa. Memperbanyak impact. Jadi nggak mesti semuanya harus dengan uh, coding gitu ya. Kalau bisa di apa uh, diselesaikan dengan tools-tools yang sudah ada gunakan tools yang sudah ada baru kemudian di, di improve dari sana gitu ya. hanya ketika udah nggak sekali belajar ya baru di, baru di improve gitu ya misalnya nggak pakai Excel misalnya bener coding gitu untuk ngubah satu UI aja kan cukup banyak diubah ya Dekannya database-nya diubah macam-macam pakai Excel kan kalau simpel nama e, satu kolom aja betul. apalagi uh, apa harus support Uh, apa namanya Real time Terus Multi user gitu ya. Banyak sekali ya Kalau bikin sendiri gitu ya Nggak kebayang ya Wah, oh, iya, itu susah ini Bisa Satu sprint sendiri Untuk bikin itu ya Atau lebih Nah Tadi kan uh, Salah satu hobinya adalah Baca buku Mungkin ada rekomendasi buku Buat teman-teman uh, Pendengar ya Buku terakhir yang uh, Mengubah mindset Ada nggak sih? Ya mengubah mindset Pragmatical gamer kali ya Baru-baru ini baca Yang lainnya Banyaknya deh nikel sih Kayak film, theme, manage, manager's spread gitu, itu juga bagus, manager spread itu dari, dijelaskan dari level uh, software junior dulu, bagaimana menjadi senior, kemudian menjadi manager, kemudian menjadi manager of manager, sampai VP level gitu. Kalau technical kayak competitive programming, uh, microservices, buku-buku soal itu. Atau yang agak masih nyangkut sampai sekarang itu The Effective Engineer ya. Ini udah lama bajanya, tapi sampai sekarang masih berkesan. Hmm, apa yang membuat buku itu berkesan? Kayak lazy mindset itu juga ada di situ deh. <laughs> uh, ya bagaimana menjadi engineer efektif misalnya, bagaimana a lot of repetitive task gitu ya. Itu kan mungkin awalnya kita nganggap itu pekerjaan biasa aja, nggak penting buat, nggak, nggak ujian buat dibikin gitu ya. Tapi ternyata itu bisa impactful. Terus detailnya agak lupa ya udah lama banget baca. Devops misalnya itu kalau nggak salah dibahas juga. Bagaimana supaya semuanya produktif, nggak keblok di tim infra, semuanya bisa deploy, hmm, semacam itu. Agak mirip sama Pragmatical Gamer sebenarnya. Oke, okay. jadi intinya sebenarnya yang tadi juga uh, Levi sempat cari tangan tentang lazy itu berarti jangan jadi developer idealis ya, lebih <laughs> efektif dan pragmatis gitu ya. Iya, agak pragmatik. Karena yang kita solve kan bisnis impact ya, bisnis problem. Kadang agak, kadang yang kita lupa gitu, kasihkan tapi bisnis impactnya kecil, dan waktunya lama buat bikin Waktunya lama Ya waktu pengerjaannya panjang Tapi impactnya hampir nggak ada gitu ya Betul Ya impact-nya ada tapi lambat mungkin ya. <laughs> ya mungkin ada Tapi sedikit atau lama gitu ya Mungkin impactnya besar juga mm -hmm. Oke jadi nggak apa-apa semuanya dibikin sendiri Tapi memanfaatkan apa yang sudah ada Mungkin kalau yang masih apa Masih idealismenya masih tinggi Mungkin bisa di apa ya dicurahkan ke project-project uh, open source atau hobi gitu ya bikin-bikin project di weekend gitu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau untuk kerjaan mungkin lebih ke yang penting bisa deliver cepat dan impact uh, juga besar gitu ya -scalable, yeah, dan scalable. Iya dan scalable gitu ya. Siap. Nah, kalau mm -hmm. misalkan ada teman-teman yang dengerin mau uh, mau keep in touch dengan Levi Sosial media yang paling aktif di mana ya? Eh, uh, atau enggak aktif sekarang di Facebook sih? Masih generasi itu, generasi, oh, ya. <laughs> generasi tua <laughs> ya? Masih di Facebook, hmm, Instagram tapi enggak gitu. Aktif, enggak gitu. Aktif yang, berarti yang paling aktif di Facebook ya. Jadi tinggal cari aja namanya Levi di sana ya. Yeah. Kalau uh. gitu, eh, uh, terima kasih banyak Levi untuk uh, cerita-ceritanya. Uh, malam hari ini sukses terus untuk karya dan kehidupannya. Terima kasih, Mas Eze. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza at gmail.com atau mention lewat Instagram ditek.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!